Cristiano Ronaldo adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa sepak bola internasional tetapi dia telah dicadangkan di level klub oleh Manchester United. Persiapan perhelatan akbar Piala Dunia 2022 di Qatar, pelatih timnas Portugal Fernando Santos mulai melakukan seleksi pemain. Namun mantan pemain sepak bola berkeluarga negaraan Portugal itu mengaku sulit memilih nama-nama yang akan bermain di timnas Portugal. Apakah Cristiano Ronaldo akan mendapatkan tempat? Saya mulai menyiapkan daftar dengan 55 nama, dan itu tidak mudah, jadi bayangkan bagaimana rasanya harus memilih 26. Ini sangat sulit, untungnya, untuk Portugal dan saya, kata Fernando Santos. Apa yang buruk adalah harus memilih 26 tetapi hanya memiliki 20 atau lebih pemain untuk dipilih. Ini sakit kepala, tapi ini sakit kepala yang baik, apa yang lebih sakit kepala? Memilih starting si dari 26 pemain yang akan terbang ke Qatar pada bulan November, ujarnya. Warisan Santos sebagai manajer bergantung pada pilihan tim utamanya, dan masih banyak posisi yang diperebutkan menjelang pertandingan Nations League mendatang melawan Republik Ceko dan Spanyol. Pertahanan Portugal sudah mapan, tapi di luar itu kacau balau.